Halo teman-teman, kembali lagi di channel si keren boy teman-teman Wow, kita sedang di aliran air lagi teman-teman Wow, kita akan mencari mainan lagi teman-teman Wow, lihat teman-teman Kita menemukan mainan yang sangat kotor teman-teman Yang berada di arus aliran sungai teman-teman Wow, lihat teman-teman Banyak sekali teman-teman Wow Mari kita ambil teman-teman Saya sudah membawa wadah biasa teman-teman Wow banyak sekali ya teman-teman Oke okay, teman-teman kita coba ambil satu persatu teman-teman Wow ini berada di tepat di aliran sungai teman-teman tuh Oke okay. mari kita ambil teman-teman kita ambil ya teman-teman Oke okay. satu nanti kita bersihin langsung ke sungainya teman-teman 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Wow kita mendapatkan 11 mainan teman-teman Mari kita eksekusi di sini langsung teman-teman Wow kita akan eksekusi di sini teman-teman oke teman-teman tersaksikan video dari siren by teman-teman kita akan mencuci ini ya teman-teman baik teman-teman kita akan mencuci mainan ini tepat di Sungainya teman-teman Oke teman-teman Kita mulai dari Yang ini teman-teman Oke teman-teman Kita mulai cuci saja ya teman-teman Lihat Tuh Wow Kita mencuci Tepat di aliran sungai teman-teman Wow Sudah bersih teman-teman Wow kita amankan teman-teman tuh sudah bersihkan Oke okay. kita lanjut dari ini teman-teman Wow tuh, teman -teman. sudah bersih lagi teman-teman uh. kita dapat dua mainan teman-teman <tuh> kita lanjut yang ini teman-teman Wow kita tepat berada di sungai teman-teman Wow. Wow, mulai yang keempat, teman-teman. Wow. Yang kelima, teman-teman. yang keenam teman-teman tadi mobil polisi warna abu-abu sekarang polisi warna putih teman-teman hmm. yang selanjutnya teman-teman oh langsung bersih teman-teman warna merah ya teman-teman wow Ini dia Si gani teman-teman tuh Lihat Wow Kotor banget ya Eksekusi langsung teman-teman Wow Sudah bersih teman-teman Lihat Wow Cep. Bersih banget ya Oke Lanjut yang selanjutnya Ini dia bus teman-teman Tuh Lihat Tanpa roda teman-teman <tuh> Wow, Wow Wow Wow warna biru teman-teman, ayo teman-teman, wow, selah-selahnya pasti teman-teman, wow, siapa yang teman-teman suka naik bus, nah. wow, masih ada teman-teman, selah-selahnya teman-teman, wow, oke teman-teman sudah selesai. Tinggal yang terakhir teman-teman Lihat Truk pasir ya teman-teman Wow Wih, Kotor sekali teman-teman Wow Langsung saja kita Kumbah teman-teman <laughs> Langsung saja kita cuci teman-teman Oke okay. Wow Wow, kocar sekali teman-teman. Wow, baknya teman-teman. Kita cuci baknya teman-teman. Wah, kita cuci depannya teman-teman wow wow sudah selesai teman-teman sudah selesai teman-teman kita cuci oh ada satu lagi teman-teman warna merah ketinggalnya langsung saja kita teman-teman cuci Wow, sudah selesai teman-teman Wow, sudah habis teman-teman Wow, teman-teman Kita sudah selesai mencuci mainan tersebut teman-teman Mari kita masukkan ke wadahnya Dan kita bawa pulang teman-teman <laughs> Oke okay, teman-teman Sebelum melanjutkan ke videonya Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman Oke, okay, kita masukin saja Kita bawa pulang ini mainan teman-teman <laughs> Wow Si Gani Si Kodok kuning oh. Wow Kita masukin ya teman-teman Kita sudah bersih teman-teman Wow Si mobil pak polisi Wow Kita kita masukin teman-teman Oke teman-teman sekian dari video Si keren boy jangan lupa Terus nantikan video-video selanjutnya Oke terima kasih Telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh